Beras mungkin 50.000 tapi semua orang Jepang bisa beli. Kalau dibandingkan dengan orang Indonesia yang harga berasnya rata-rata 7.000 atau 10.000, harga 50.000 itu mahal sekali. Tapi faktanya sekarang harga beras satu liter 7.000 dan 8.000 itu nggak semua orang bisa beli gitu ya. Nah, itu prinsip dari MMT. Jadi lebih baik semua orang bisa beli walaupun terlihat harganya, jumlahnya secara nominalnya mahal tapi semua orang bisa beli. Jadi lebih baik Innova itu harganya satu miliar